Ibrahimovic dipastikan absen lawan Arsenal, performa impresif Zlatan Ibrahimovic saat melawan Swansea City meninggalkan rasa pahit bagi Manchester United, Ibra tidak akan bisa tampil melawan Arsenal. Bomber Swedia itu mencetak dua gol dalam kemenangan Mu atas Swansea 3-1 sebelum menerima kartu kuning kelimanya di musim ini akibat melanggar Leroy di babak kedua. Dengan demikian, Ibrahimovic otomatis absen di satu pertandingan berikutnya yaitu laga kandang kontra Teguneres di Old Trafford tanggal 19 bulan 11 tahun 2016. Itu juga berarti bahwa Ibrahimovic untuk pertama kalinya tidak ada dalam starting lineup setan merah di premier League musim ini, sebelumnya ex-penyerang AC Milan, Juventus, Inter Milan, Ajax. Dan Barcelona itu selalu menjadi starter di sebelas pertandingan yang telah dilalui. Kupikir kita bermain keras di Inggris. Aku bermain dengan keras dan aku mendapatkan kartu kuning. Ceplos Ibrahimovic yang dilansir. Acesport, itu untuk apa? Aku tidak tahu. Mungkin aku terlalu lelah untuk mendengarkan mengapa si wasit memberikannya. Absennya Ibra tentu akan merugikanmu. Penyerang berusia 35 tahun ini baru saja menemukan ketajamannya kembali setelah menjalani puasa gol dalam enam pertandingan dengan membobol gawang Swansea dua kali dalam waktu 12 menit. Dengan tambahan gol itu, Ibrahimovic kini telah mengoleksi 8 gol dalam 17 penampilannya untuk mudi semua kompetisi, termasuk 6 gol di Premier League. Rooney sudah 100 assist di Premier League. Wayne Rooney menjadi salah satu pemain kunci kemenangan Manchester United atas Swansea City. Dia pun menorehkan catatan bagus terkait assist saat melakoni pertandingan di Liberty Stadium. Minggu, tanggal 6 bulan 11 tahun 2016, malam WIB, mu mematik kemenangan dengan skor akhir 3-1, Paul Pogba dan Zlatan Ibrahimovic 2 gol yang menjadi penentu kemenangan Red Devils di laga itu. Runi kembali mendapatkan kepercayaan menjadi starter oleh Jose Mourinho. Terakhir kali dia dipilih untuk mengawali pertandingan di Liga Inggris pada 18 September lalu. Kala mutakluk melawan Watford, Opta mencatat bahwa Runi mampu menorehkan milestone dengan dua asis yang dia cetak atas sepasang gol Ibrahimovic di laga melawan T-Swans. Rooney sudah mencetak 100 asis di Liga Inggris menyamai torehan Drian Gig dan Frank Lampard dengan asis di Laga melawan Swansea ini. Rooney sudah mencatatkan 4 asis dalam 11 pertandingan bersamamu musim ini. Catatan itu sudah lebih banyak dibandingkan yang dicetak oleh Mesut Uzil bersama Arsenal dengan koleksi 2 asis. Tapi soal gol, Uzil untuk sementara lebih unggul dari Runi. Uzil sudah mencetak 3 gol, sementara Runi baru satu. Ibrahimovic 2 gol, mutaklukan Swansea 3-1. Manchester United berhasil menuai hasil positif saat melakoni lawatan ke markas Swansea City. Mereka menang 3-1. Zlatan Ibrahimovic menyumbangkan dua gol saat melakoni pertandingan di Liberty Stadium. Minggu, tanggal 6 bulan 11 tahun 2016, malam WIB, mutak didampingi Jose Mourinho di pinggir lapangan. The Special One masih menjalani sanksi karena komentarnya mengenai wasit hingga harus duduk di tribune. Sport Radar mencatat bahwa mu mampu tampil dominan di laga itu. Mereka menguasai bola dengan catatan 64 persen. Semua golmu di laga itu dicetak di babak pertama. Paul Pogba membukukan namanya di papan skor pada menit 15, dilengkapi Ibrahimovic di menit 21 dan 33. Swansea mampu sekali membalas lewat sundulan Mike van der Horen dengan gol sundulan kepala di menit 69. Dengan tambahan 3 poin kali ini, Mukini ada di posisi 6 dengan Raihan 18 poin. Sementara itu, Swansea masih ada di posisi 19 dengan koleksi 5 angka. Jalannya pertandingan Wayne Rooney melepaskan percobaan di menit kedua. Tendangannya meneruskan umpan Pogba masih melebar dari gawang Swansea yang dikawal Lukas Fabianski. Gol pertama di laga ini baru tercipta 14 menit kemudian. Berawal dari clearance back Swansea yang mengarah keluar kotak penalti, Pogba melakukan tendangan voli dari luar kotak penalti. Bolanya masuk ke gawang Swansea untuk membawamu unggul 1-0. Beberapa saat kemudian, Marowano Velaini mengirim bila melebar saat menyambut umpan silang Mateo Darmian Ibrahimovic bisa membukukan namanya di papan skor saat laga berjalan 21 menit. Dia melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Meneruskan umpan Darmian Ibrahimovic mencetak gol kedua di menit 33. Golnya kali ini merupakan umpan runi. Dia bisa mengecoh pemain belakang Swansea. Sebelum membukukan gol kedua ke gawang Fabianski, Darmian melepaskan percobaan dari dalam kotak penalti di menit 44. Sial buatmu, percobaan back asal Italia itu masih melesat. Di sisa babak pertama tak ada gol lagi, mu unggul 3-0 saat turun minum, peluang pertama di babak kedua baru tercipta di menit 65. Swansea yang melakukan percobaan. Yang dilakukan oleh Jefferson Montero, bolanya membentur pemain mu hingga cuma berbuah tendangan sudut. Swansea bisa mencetak gol di menit 69. Van der Horen menyambut umpan tendangan bebas Gael Sigurson dari sayap kanan. Bolanya melaju deras ke gawang David de Gea. Skor kini 1-3. Juan Mata nyaris menyarangkan bola ke dalam gawang di menit 77. Bola sepakannya meneruskan umpan runi masih melebar. Di sisa pertandingan tak ada lagi gol tercipta. Mu menang dengan skor akhir 3-1. Susunan pemain Swansea: Fabianski, Rangel, Mauson, Van der Horst, Kingsley, Routledge, G. Montero 46, Briton, Fer 70, K. Sigursson, Lorente, Baro 46, Borja, Manchester United, De Gea, Darmian. Jonas, Rojo, Yang, Kerik, Fellaini, Mata, Lingat, 81, Pogba, Fosumensa, 94, Rooney, Schneiderlin, 89, Ibrahimovic, Kastrin, Zlatan, Ibrahimovic sudah berhasil mengakhiri laju puasa gol bersama Manchester United di semua kompetisi. Dia juga membukukan catatan spesial di Liga Inggris. Ibrahimovic membantumu memetik kemenangan saat melawat ke markas Swansea City di Liberty Stadium, Minggu, 6/11, malam WIB. MU menang dengan skor akhir 3-1. Penyerang asal Swedia itu menyumbangkan dua gol, satu gol mulainya dicetak Paul Pogba. Gol pertama Ibrahimovic ke gawang Tesuans dicetak lewat satu tendangan dari luar kotak penalti di menit 21. Opta melansir data bahwa puasa gol Ibrahimovic cuma sampai 609 menit ketika ditanya mengenai kontribusi golnya yang sempat minim. Ibra mengaku tak khawatir, dia mempunyai alasannya. Tidak, selama Anda menciptakan peluang seperti yang saya lakukan, gol akan datang. Tapi, yang terpenting adalah tim bisa memetik kemenangan, kata Ibrahimovic seperti dilansi. C. Gol pertama Ibrahimovic di laga melawan Swansea itu juga berarti spesial karena dicatat Opta menjadi gol ke-25.000 di Liga Inggris. Ah, saya tidak tahu. Saya berpikir bahwa cuma saya yang sudah membuat gol sebanyak 25.000, ujar penyerang 35 tahun itu.